Halo teman-teman balik lagi bersama truk Mang Asep teman-teman Halo coba lihat teman-teman di depan kita sudah banyak mainan teman-teman Oke mari kita masukkan kita angkut ke truk pasir teman-teman Lihat truk pasirnya ada tiga masih kosong semua teman-teman mantap Oke sebelum itu seperti biasa teman-teman markimul mari kita mulai teman-teman mantap oke kita mulai dari makhluk laut dulu teman-teman lihat keren sekali kan teman-teman oke kita mulai dari yang ini teman-teman coba lihat teman-teman ini ikan apa teman-teman wadidaw ini ikan nimo teman-teman Ikan badut Wah keren sekali Kalian bisa menemukan ikan ini di terumbu karang ya teman-teman Mantap betul Mantap sekali teman-teman Kita masukkan saja Mantap Wow Kalau yang ini teman-teman Ikan apa Coba lihat Tuh kalau yang ini ikan pari teman-teman Mantap sekali Oke kita simpan saja teman-teman Mantap Nah kalau yang ini ikan apa teman-teman Lihat matanya Keren sekali teman-teman Yang ini ikan dori Wow keren sekali Oke kita simpan saja Mantap betul Nah, teman-teman. Kalian tahu kan yang ini ikan apa? Ini kura-kura, teman-teman. Mantap betul kura-kuranya, tempurungnya warna hijau, teman-teman. Mantap betul. Kita simpan saja. Wadidah, lihat teman-teman. Satu truk sudah terisi, teman-teman. Oke. Langsung eh, Angkat yang ini teman-teman Jangan kemana-mana dulu Lihat truknya Masih ada dua yang kosong teman-teman Oke Bantu eh, Masukkan truk ini ya teman-teman Mantap Oke Kita masukkan Mobil beko teman-teman Mantap betul Kita langsung Simpan saja Wadidaw Keren sekali mainannya teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Lihat teman-teman. Masih ada tuh. Mantap. Kita lanjut yang ini teman-teman. Wadidaw. Yang ini truk molen teman-teman. Mantap betul ya. Oke. Kita simpan saja teman-teman. Mantap betul. Parkir yang rapi ya. Wow. Lihat teman-teman. Kita menemukan truk derek teman-teman Wow keren sekali ya alat-alat beratnya Mantap Kita simpan saja Wadidaw Satu lagi nih alat-alat beratnya teman-teman Yang ini truk pasir teman-teman Wadidaw Wadaw. Kalian bisa menemukan truk seperti ini di tambang pasir ya teman-teman Mantap betul kita langsung simpan saja. Wadidau, tuh teman-teman masih ada satu truk lagi. jangan kemana-mana dulu ya, mantap. Wadidaw coba lihat. Wow, ada mobil kebakaran teman-teman. Astagfirullah, ternyata ini bukan mobil kebakaran teman-teman Mobil pemadam kebakaran teman-teman Itu yang betul ya, hai, Maaf sekali ya, salah sebut terus Oke, kita langsung simpan saja Mantap, betul Nah, kalau yang warna pink ini teman-teman Mobil apa? Coba lihat, lucu sekali Wow, keren ya teman-teman Tuh bisa diganti-ganti Yang ini mobil ambulan teman-teman Kalian yang ada sekali menghalangi jalannya ya Mantap Oke kita langsung simpan saja Wadidaw mobil pemadam kebakaran yang ini teman-teman Jangan lupa Oke kalau yang kuning ini teman-teman Coba lihat Wadidaw lucu sekali teman-teman Yang ini mobil beko teman-teman Mantap Kita langsung simpan saja Wadidaw Ini yang terakhir mobil polisi ya teman-teman Keren sekali mobilnya Mantap Dia suka patroli dan menilang orang di jalan ya teman-teman Mantap betul Langsung saja kita masukkan ya teman-teman Wadidaw Mantap sekali kan teman-teman Tuh lihat Truknya sudah padat penuh semua teman-teman Mantap Oke Kalian yang belum subrek silahkan subrek dulu ya teman-teman Biar nggak ketinggalan video kita selanjutnya teman-teman Mantap Terima kasih sudah menonton